Ya Allah, suaranya itu guys asli, jadi kayak mengingatkan saya itu sama kampung halaman saya kalau malam masa-masa dulu, masa-masa kecil dulu, itu suasananya seperti ini guys Nah seperti inilah suasana Hari Raya Fitri yang ada di Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, jumpa lagi dengan saya, guys. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu SWT, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana, dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Alright, guys, gimana nih? Masih lebaran ya di sana? <laughs> di sini udah seperti biasa, guys. Seperti normal-normal-normal, seperti nggak ada apa-apa gitu, guys. Ya, kayak nggak lebaran gitu. Kayak udah biasa aja gitu guys. Jadi ya alhamdulillah ya berbeda setiap negara tradisinya terutama istilahnya di negeri jiran kita yaitu di Malaysia seperti itu. Dan di sini guys kita akan reaksi sebuah requestan daripada teman-teman sekalian ya, dan ini dari channel Mas Toha. Jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya kepada Mas Toha Channel ya guys ya. Biar di kampung meriahnya Hari Raya Fitri ya kan di Malaysia. Ini baru upload 1 hari yang lalu loh. Wow, amazing banget. Masih ada ya. Padahal ini udah tanggal 6. Wow, ini tanggal 6 berarti setengah bulan. Hampir setengah bulan ya. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yap, masih ya, 15 hari, 14 belas harian lah dari Lebaran ataupun dari Hari Raya. Tapi di sana masih ya ada open house ataupun apa? Saya kurang tahu juga, guys ya. Jom kita tengok videonya, guys. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena hari Raya Idul Fitri di Malaysia ini sebulan dan Alhamdulillah Wah. hari ini, kok oh hari ini malam hari, hari ini deh. dapat Lamas. jemputan. Open house Rumah terbuka Bang kok gelap-gelapan lagi ngapain Ini sekarang berada di dalam kereta Karena keretanya itu enggak ada lampunya Jadi maaf gelap-gelapan Yang penting bukan pacaran Karena hari ini mau merayakan Hari Raya Idul Fitri Seperti apa suasananya Kebetulan hari ini saya berada di perkampungan kalau kemarin kan di bandar, sekarang suasana perkampungan. Nah, seperti apa suasana Hari Raya Aidilfitri yang ada di perkampungan Malaysia? Mari kita simak videonya. Semoga teman-teman juga bisa merasakan suasananya ya. Oh, Dan semoga terlihat ya. video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat dalam perjalanan. Di depan saya ini ada sebuah mobil polisi yang sedang berpatroli oh, Walaupun di perkampungan, polisi. namun mobil polisi ini sering melakukan patroli setiap malamnya Itu okay. yang saya sering lihat di Malaysia, sangat bagus ya bagus Sebagai orang luar, saya ya. sangat salut terhadap polisi yang ada di Malaysia Karena benar-benar menjaga keamanan warganya dengan adanya mobil polisi yang selalu berpatroli di perkampungan, tentunya warga akan semakin nyaman. Kalau di kampung halaman saya, soal patroli polisi itu jarang ya kecuali kalau ada kasus besar kira-kira seperti itu betul nah seperti inilah ya, suasana kalau, kalau sebentar ya, saya ya guys ya Jadi kalau di Malaysia kalau kita lihat ya ada patroli polisi tapi kalau di sini itu biasanya ada pos jaga pos jaga itu setiap istilahnya kampung mesti ada seperti itu macam satpam security macam itu guys ya dan juga pos kamling seperti itu jadi untuk keamanan juga seperti itu guys ya dan Bagus sih kalau saya lihat ada polisinya yang bekerja siang malam untuk menjaga, untuk istilahnya mengamankan seperti itu, sangat bagus sekali. Kalau di kampung-kampung di Indonesia itu lebih ke ya kata Mas Toha tadi Kalau ada masalah besar baru dia patroli seperti itu guys Yang ada di Malaysia meskipun hari raya sudah dapat seminggu lebih Namun hari raya di Malaysia ini masih ramai, masih seronok ya Jelas, si Kata sahabat saya hari ini ada acara marhaban Walaupun sudah Uah. rayanya seminggu lebih namun di Malaysia ini Raya masih ramai ya satu bulan full dirayakan kira-kira seperti itulah. Kalau di kampung satu bulan Walaupun ya. Walaupun berada di sebuah bandar, perkampungan, gimana? namun saya jarang sekali melihat jalanan yang ada di Malaysia itu rusak parah. Jarang sekali melihatnya ya. Ada okay. sih yang rusak, namun tidak begitu parah ya. Paling cuman berlubang sedikit-sedikit saja. Oh, ini masjid Rumah sahabat saya ini memang agak itu ya Masuk jalan. dalam ke sebuah perkampungan Namun tidak usah khawatir Untuk akses jalan yang ada di Malaysia ini Benar-benar sangat halus dan mulus Tanpa ada yang berlubang Padahal ini adalah jalanan yang berada di sebuah perkampungan Bukan jalanan yang besar ya Lihat sendiri Jarang sekali jalan di sini itu berlubang-lubang setelah menemuh perjalanan yang sangat panjang sekali wow. Akhirnya aku sampai di rumah sahabat saya Seperti inilah suasana rumah yang ada di perkampungan Malaysia Rumahnya masih jarang-jarang ya Jadi tidak terlalu padat Berbeda dengan kampung halaman saya Rumahnya sangat padat Belakang depan rumah semuanya ada padat, rumah ya, alamin sudah sampai di rumah sahabat saya Dan ini berada di suasana perkampungan Nah dari kejauhan saya mendengar ada acara mengaji di masjid ya Memang rumahnya ini dekat dengan masjid ah. Seperti suasana di kampung halaman saya sendiri ya Betul. Jadi teringat kampung halaman saya Aduh. Belum bisa balik kampung dan belum bisa beraya di kampung halaman tercintaku Sedih sih tapi saya mencoba untuk menghiburkan diri saya sendiri ya. Dan saya anggap ini serasa di kampung saya sendiri supaya Hati saya menjadi tidak sepi. Sudah empat gitu. tahun belum bisa berkumpul dengan keluarga Betul, dan belum bisa merayakan ya hari raya Aidilfitri bersama-sama keluarga sanak family yang ada di kampungku. Di dapur ada ibu-ibu yang sedang mempersiapkan makanan ya untuk jamuan para tetamu yang akan datang. Karena malam hari ini kata sahabat saya ada acara marhaban. Jadi buat sahabatku yang belum pernah so, no lihat suasana hari raya Idul Fitri yang ada di Malaysia, silahkan tonton video ini supaya sahabatku juga tahu. Oh, nah di sini itu. juga ada Prosesnya sebuah makanan yang sudah persiapkan gitu juga ya. Untuk alat transportasi di Malaysia itu lebih memilih mobil atau kereta. Kalau di Indonesia lebih memilih motor. motor. Dan hari ini saya juga membantu sahabat saya ini untuk mempersiapkan ya, meja kursi saya persiapkan Oke. untuk para tetamu dan juga menyiapkan makanan-makanan kecil untuk dibawa keluar. Seperti inilah suasana hari raya Idul Fitri yes, yang so, ada di yes, Malaysia. Yes, yes. Walaupun sudah lewat seminggu lebih, namun acara hari raya Fitri yang ada di Malaysia ini memang Masih, sangat ya. seronok dan sangat-sangat meriah sekali ya. Satu bulan full katanya Masih akan dimeriahkan. Hari raya Fitri. jadi buat sahabatku, tonton terus videonya supaya sahabatku juga bisa melihat informasi yang ada di Malaysia. Alhamdulillah, Alamin hari ini juga ada makan bakwan, ini oh. bakwan khas mana? Ini khas Jawa, Malaysia lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enak! Hmm. Hari ini enak. saya datang awal oh. untuk tolong-tolong sahabat saya mempersiapkan itu, ya jamuan-jamuan makan-makanan ya jadi malam hari ini ada halal bihalal kalau dalam bahasa Indonesia atau ya bisa dikatakan menjalin tali silaturahmi karena Betul. hari ini hari raya Fitri. kalau di Malaysia satu bulan penuh dirayakan dengan penuh kebahagiaan kira-kira seperti itu yep. nah seperti inilah suasana yang ada hei, di perkampungan seru, ya hei. jadi ini berada di perkampungan rumahnya besar biasa memang kalau rumah orang kampung rata-rata memang besar Oh, Azan, ya Allah, suaranya itu, guys, asli kayak perkampungan, eh, emang perkampungan sih. Jadi kayak mengingatkan saya itu sama kampung halaman saya Kalau malam masa-masa dulu, masa-masa kecil dulu Itu suasananya seperti ini guys Habis maghrib kita ngaji, habis ngaji itu nunggu isya Terus kalau dulu masih belum ada lampu Saya itu pakainya obor guys ya Allah menyenangkan sekali ya ngaji waktu itu Dan kayak memang kalau kita keluar agak malam sedikit tuh Ada suara-suara jangkrik. Suasana malam lah dan ada suara azan mengaji Aduh Rindu banget sangat guys Sangat tenang, damai, jujur Saya sangat sedih ya Apalagi mendengar lantunan azan Jadi Betul. teringat kampung halaman Betul, saya bang. Karena kampung halaman saya Juga dekat dengan masjid ya sedih tidak bisa beraya di kampung halaman sendiri. Betul sama, Tapi saya mencoba mas. untuk tetap tegar karena ini adalah perjuangan untuk bisa membahagiakan keluarga. Betul. Walaupun sekali. jauh dari keluarga, Jadi tapi keluarga. saya mencoba untuk selalu bersyukur dan selalu berbahagia karena hidup ini cuma satu kali ya. Jadi apapun masalahnya jangan sampai kita sampai Betul. mengeluh dan tidak bersyukur. Betul sekali. Nah, rumah yang ada di perkampungan Malaysia ini. Rumahnya masih jarang-jarang Dan tidak rapat-rapat Berbeda dengan kampung halaman saya Depan rumah, belakang rumah, kanan kiri Semuanya rumah Namun kalau di Malaysia ini Perkampungannya, rumahnya masih jarang-jarang ya Karena kita juga tahu sendiri Penduduk Malaysia dan penduduk Indonesia Jelas sangat berbeda jauh Kira-kira seperti itu ya Hari ini bersama adik yang somel Siapa Koy. namanya? Namanya siapa? Unang Namanya siapa? Unang Oh, sudah sekolah, sudah sekolah belum? Oh sudah sekolah? Sekolah apa? Betul sudah sekolah. Sudah makan belum? Lucu guys. Oh, sudah makan. Adik Una, adik Una ya. Hmm, adik ini comel sekali ya di Halo, gitu deh. Halo. <laughs> Jadi adik Una ini pemalu ya, dia selalu tersenyum dan dia pun wow, juga nggak takut sama saya, comel banget dia. Anak-anak di Malaysia ini jujur saya sangat salut ya, bila berjumpa dengan orang tua, mereka selalu bersalaman dan mencium tangan orang yang lebih tua. Ini sangat Betul. luar biasa ya, didikan para orang tua yang ada di Malaysia, saya sangat salut, luar biasa. Sejak dini sudah diajarkan dengan penuh kesopanan, Masya Allah. Tebak-tebakan warna, warna apa itu lampunya, de Mana warna green? Nah, di sana ada lampu-lampu ya. Warna itu, apa, Dik? <tip> oh, warna mana green. Husna <tip> <tip> Husna main ayunan. <tip> main buah. Husna. Setelah lama menunggu Akhirnya Tok oh, Imam juga datang Mungkin Tok Imam hari ini sibuk sangat Karena banyak acara ya Hari ini Tok Imam isi Karena banyak acara Karena mengisi Berbagai acara dimana-mana Makanya dia datang lambat sedikit Tok Imam Silah Tok makan dulu Tok Asli seperti ini lah suasana ya, irisa, raya ya, Fitri yang ada di Malaysia sangat Seru meriah banget. walaupun sudah seminggu lewat sudah sekitar 10 hari namun yeah. di Malaysia hari raya Idul Fitr-nya ya. masih tetap meriah sungguh sangat luar Iyalah, biasa keren, nah jadi buat sahabatku yang belum pernah lihat Suasana Hari Raya Idul Fitri yang ada di Malaysia, silakan tonton sampai habis supaya sahabatku juga mungkin bisa terhibur dan mungkin bisa mendapatkan informasi yang ada di Malaysia ya seperti ini Oke. cara warga Malaysia merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Jadi sebulan penuh dirayakan dengan penuh kebahagiaan, saling berkunjung dari rumah satu ke rumah lainnya, menjalin tali persaudaraan, tali silaturahmi. Kalau di kampung halaman saya, biasanya meriahnya sampai satu minggu ya. Kalau Iyabes. di Malaysia, meriahnya sampai satu bulan. Berbagai menu makanan juga sudah siap dihidangkan. Saatnya kita makan. Hari ini Iyabes. saya akan mencoba mie laksa. Ito. Mie laksa Ito. ini mi laksa, kuah, adalah laksa. makanan yang kuahnya dicampur dengan ikan ya. Jadi ikannya oh. di blender, terus kemudian ada rempah-rempah rahasianya sehingga terciptalah wow. mie laksa. Jadi kuahnya Menang ini enak, rasa si ikan ya, e karena e bahan e juga e dari ikan kuahnya. Jadi kalau ikan istri hari ini tetamu sih. datang agak lambat karena memang acara benar-benar banyak ya. Jadi bergantian. Nah hari ini saya akan mencoba mie laksa Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Bismillahirrahmanirrahim Saya akan coba mie laksa Mie laksa ini adalah mie yang terbuat daripada mie beras ya Kalau saya rasa agak oh, kenyal okay. Dan kuahnya ini adalah dicampur ja. dengan daging ikan di blender oh. Kemudian dikasih rempah-rempah seperti bunga kecombrang ya Kalau di Malaysia namanya bunga apa Saya tak tahu Kalau tak silat bunga kantan ya Sehingga kuahnya itu sangat harum Dan rasanya benar-benar sangat nikmat sekali Sampai ah, saya menproskabeh ya Kalau dalam bahasa Jawa Ini sangat lezat Dan apalagi kalau untuk pecinta ikan Pastinya akan semakin bertambah ya Karena kuahnya itu benar-benar Sangat gurih dan ada masa masamnya Ya Oh ini ibu ibu semua kayaknya ya Oh enggak ada anak-anak juga bapak-bapak <sukuk> di luar Nah, seperti inilah suasana hari raya Idul Fitri yang ada di Malaysia. Biasanya kalau di kampung halaman saya, acara marhaban itu biasanya sore hari ya atau mungkin ah, betul. pukul 12. Jadi jarang sekali betul. para ibu-ibu yang membuat acara marhaban itu malam hari jarang. Hmm. Namun kalau di Malaysia acaranya malam hari. Mungkin terlalu banyak acara ya jadinya pindah ke sana, pindah ke sini sampai malam hari. Kira-kira seperti itu ya. Buat sahabatku yang lebih tahu Silahkan tulis di kolom komentar yep. Setelah acara marhaban selesai Maka acara selanjutnya adalah Acara makan makan-makan bersama jadi seperti ini, suasana lebaran atau suasana Hari Raya Edil Fitri ah, yang ada di Malaysia Sungguh sangat seronok, sungguh sangat meriah sekali Di sini saya daripada TV6 melaporkan langsung TV dari itu. Malaysia Saat ini berada di kampung Malaysia ya Dan ini sahabat saya dari Indonesia Hari ini makan mie soto Masya Allah makan kenyang terus Kalau oh, Hari Raya fitri yang ada di Malaysia Setiap hari Setiap malam selalu ada Jemputan-jemputan ya Jadi ya. untuk datang ke rumahnya Untuk merayakan Hari Raya fitri yang ada di Malaysia TV6 senantiasa akan melaporkan situasi Hari Raya fitri yang ada di Malaysia Biasanya kalau Hari Raya fitri selalu di tayang oh, di TV3 Malaysia ya Namun untuk TV6 Selalu akan menayangkan juga Karena kebetulan saat ini TV6 juga berada di Malaysia Hari ini saya makan ya Di tempat yang agak jauh dari teman-teman Karena saya tidak memakai tripod panjang Saya memakai tripod pendek Jadi ala kadarnya ya Supaya saya bisa menampakkan wajah saya Hari ini Abang Toha itu makan itu ya Kue tio Kue. Tadi habis makan Milaksa sekarang makan kue tio goreng. Jangan pulang sebelum Ini benar-benar <laughs> sangat lucu dan comel ya. Dia ini tidak takut sama orang, malah mengajak bergurau terus alamin acaranya sudah selesai. Saatnya kita pulang ya. Jadi inilah suasana hari raya Idul Fitri yang ada di Malaysia. Kera. Nah, buat sahabatku yang suka dengan video ini, Silahkan subscribe, komen, bagikan ke teman-teman anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat warahmatullahi sahabatku itu. yang telah menonton video ini, semoga terhibur dan semoga sahabatku wow. murah rezeki dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Amin. Semoga sehat selalu semua sahabatku. Oke okay guys, itulah tadi daripada Mas Toha, ya kan? Masya Allah, seronok sangatlah. Okey, nah di sini guys, kita akan lihat komentar dulu guys ya. Di Malaysia, selagi bulan Syawal senantiasa ada buat open house sampai habis Syawal. Open house untuk rakan, taulan, sahabat dan keluarga. Yang kenal boleh pergi, kalau tak kenal, malu juga nak pergi Ah, Bapak Toha peramah disenangi ramai orang, juga senantiasa dapat jemputan open house. Alhamdulillah, open house selalu buat malam sebab siang kerja. Ah, betul lah juga dibuat weekend Sabtu Ahad kan. nah, terima kasih buat PDRM tak silap setiap 4 jam mereka akan meronda demi keamanan dan keselamatan kita warga Malaysia dan warga-warga asing serta pelancong wow keren banget sih PDRM ya keren terbaik dan jangan sedih Toha, aku doakan moga tahun depan balik ke kampung Dan meraihkan idul fitri bersama keluarga tercinta, amin Assalamualaikum Bang Toha, masih lagi dapat jemputan raya Pasti ramai peminat Bang Toha ini Sekarang syukur, Alhamdulillah Doakan Bang Toha terus maju dalam Youtube, amin Kita doakan bersama guys, pasti uh, Bang Toha ataupun Mas Toha ini akan berjaya ya Saya yakin sebentar lagi dia akan menuju ke 100 subscriber Dengan istilahnya ke daripada teman-teman sekalian yang selalu nge-share videonya Mas Toha yang selalu istilahnya bikin Mas Toha itu trending ya maksudnya trending itu view-nya banyak gitu maka dia akan lebih berkembang lagi guys seperti itu Assalamualaikum acara marhaban di Malaysia bukan saja malam hari saja malah siang hari pun ah ya bener benar benar siang hari juga banyak ya ada seperti Majelis Cukur Kepala, Jambul, akikah Maulidur, Rasul, Isrami, Rojra Selamat, Pergi Haji, dan Umrah Berkhitan, Berendoi berenda itu apa guys ya? Tahlil dan majelis pernikahan serta perkawinan tabarakallah. Memang hampir sama sih guys ya di Indonesia maupun di Malaysia kalau saya di kampung saya, yaitu sama jadi istilahnya marhabanan atau bisa dikatakan itu maulidan, nah seperti itu guys ya, bisa dinamakan juga dengan sholawatan, seperti itu kalau di kampung saya, jadi kalau ada akikah potong rambut budak-budak itu -budak, apa namanya, bayi gitu kan, terus juga istrami ras, doa selamat juga pergi haji dan umroh juga ada kayak gitunya guys, dan ya memang seperti itu saya kira memang sama lah istilahnya antara di Indonesia maupun di Malaysia, tapi nggak seluruh Indonesia ya kalau pengalaman saya itu di kampung saya aja, di Madura gitu, itu itu memang seperti itu guys ya Alhamdulillah murah rezeki Saudara Toha, konten yang menarik dan menghiburkan betul, kaum ibu buat merhaban buat malam karena siang ibu-ibu sibuk dan mau masak sibuk, mau masak, betul mau bersihin pakaian, ngurusin anak-anak dan lain-lain, Mas Toha jadi malam hari bapak-bapak pula ambil alih tugas rumah tangga wow, keren sih guys asli Wah, Mas Toha rajin banget ya? Kan boleh buat menantu. Eh, janganlah kasihan nanti. <laughs> Oke, okay guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya kepada channel tercinta kita yaitu Mas Toha channel oke sekian saja apabila ada salah kata mohon dimaafkan sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa tonton video saya yang banyak itu guys ya banyak banget pokoknya mungkin teman-teman ada yang belum nonton video-video saya tonton semua lagi guys, ya oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh